Yeah.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 Baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian Salat ini bagaimana menyuguhkan Kabar baik dari idola kesayangan kita Di kabar pertama persahabat kita awali dengan Tentunya kabar dari Kak Mary nih persahabat ya, Ini Kak Mary baru saja mengunggah percakapan pesan persahabat ini Mengenai soal karya Lesti Kejorah Dari Faraj Ahmad Kayak kerasukan dengerin mulu beb katanya itu, Wow tanggapan dari beberapa orang yang mengenai single insan biasa. Begitu banyak orang-orang yang menyukai dan pastinya persabati ya sekarang ini semua orang lagi pada demam lagunya Lesti Kejora. Sampai kerasukan persabati ya tentunya lagu Bunda Lesti emang luar biasa, selalu didengerin berkali-kali. Ini tanggapan dari Beberapa orang nih, persahabat, ya, yang tentunya sangat-sangat menyukai lagu "Bunda Lesti Kejora". Kita simak juga kalimat caption panjang yang ditulis oleh Kak Mary: "Orang-orang sekarang demam lagu Lesti Kejora banget, dengan berbagai reaksi yang berbeda-beda. Ada yang tiap detik dengernya, ada yang liriknya nempel di badan, ada yang kota habis, ada yang sampai rembes air mata." ada yang kagak tidur sama sekali, ada yang merinding, terus sekarang ada lagi yang kerasukan. Aneh tapi nyata. Semoga jangan ada yang lupa jalan pulang ke rumah masing-masing ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Adik-adik. Lagi pada ngumpul-ngumpul dengar lagu Lesti sampai nggak bisa bedain mana pagi mana malam, terus kagak pulang-pulang. Jangan-jangan sampai nama sendiri pun kau tak ingat karena ngingatnya lirik lagu Lesti kecorak aja. Ditanya tersama sama mama kau, siapa nama kau na? Ingat gak kau? Ingat mak nama aku insan biasa. Fenomena apa ini sebenarnya yang lagi terjadi? Kalau udah gini, siapa yang harus disalahkan? Lesti kejora Ini bercandaan aja ya guys. Ntar lagi saya hapus, mau tahu lagi dong gejala apa yang ada semua rasakan pas lagi dengar lagu Lesti. Tuh, persahabat. Masya Allah. Orang-orang yang sekarang lagi pada demam lagunya Lesti Kejor dengan judul insan biasa. Emang lagu yang keren, lagu yang sangat fenomenal, lagu yang sangat-sangat membuat warga Konoha pastinya memang merasakan apa yang tentunya disampaikan oleh Bunda Lesti. Masya Allah, mudah-mudahan karya Lesti selalu diminati oleh banyak orang. Amin. Kemudian juga, para ya aja kita lihat nih percakapan dari... Kami hari bersama Kak Helena Lim. Persahabat, ya, langsung nih. Kami hari mengatakan kepada Lesti, "Di Dali Lesti dapat salam dari Helena Salim. Dia sampai dengerin lagu 'Kamu' memang terbaik sampai nangis, tuh. Persahabat, reaksi semua orang berbeda-beda. Ini keren dan luar biasa. Kemudian juga, persahabat selanjutnya, kita lihatnya ada cedukan vitamin dari Abang Fatih yang makin hari makin pintar." makin jelas menyebut nama papa membuat warga konoha pasti happy banget di malam hari ini, Masya Allah kita simak juga kalimat caption yang ditulis langsung oleh Sandal Putih Bilar Papa, Masya Allah, makin jelas kalau ngomong pinter banget sih abang sekarang emang semakin hari, sekarang ini emang semakin pinter persahabat komentar pun banyak sekali diberikan di antaranya persahabat dari akun Instagram San Renaldi mengatakan Masya Allah Cahka jagoannya papa bunda Pinter banget si nak katanya Tin. Makin pintar, makin ganteng Makin saleh, Masya Allah Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat ada tentunya kabar juga Untuk keluarga Konoha Ada vlog terbaru ya di Leslar Entertainment Ini keseruan pembuatan video klip Lesti di lagu insan biasa yang belum mampir, silahkan mampir persahabat, di channel youtube Leslar Entertainment, karena vlog terbaru sudah di up ya, mudah-mudahan Leslar Entertainment kembali bangkit dengan semangat yang baru, kembali memberikan kejutan, kembali tentunya memberikan kebahagiaan untuk warga Konoha selanjutnya persahabat, ada kabar juga mengenai lagu insan biasa music video, itu trending worldwide 18 ini info dua jam yang lalu persahabat ya ini trending dunia nomor 18 Insan biasa Emang terbaik banget nih lagu Lesti Kita simak juga untuk update Tentunya terbaru Naik trending dunia ke 17 Nih persahabat ya Alhamdulillah dua jam yang lalu update Itu 18 Dan sekarang naik lagi ke 17 Ini trending dunia Nih persahabat ya Ini luar biasa dan di berbagai negara lain pun banyak yang trending Contohnya di Malaysia udah naik lagi nih persahabat ke 24 trending Mudah-mudahan tentunya kita semuanya bisa mempertahankan trending 1 untuk single terbaru Lesti Masih menunggu cedulkan lain hingga kabar terbaru lainnya jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube di Default TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.